Sayang, padahal ini boxnya keren loh Personally gue bilang ini boxnya keren loh hmm. Solid wood Langsung gue buka Yo minasang, gengki desu ka. Welcome back on Mas Watch Youtube Channel hmm. Di video kali ini Gue mau adain duel lagi ya Kalian tahu kan pastinya Yang abal-abal versus Ori dan tentunya dari brand yang udah kalian kenal banget dan termasuk best selling, brand besar nih ya. Oh ya, um, sebelum gue bahas itu, gue mau kasih bocoran dikit ya. Kalau di video kali ini, hmm, kalian udah tahu kan, pasti akan ada apa? Ya, gue bakal kasih giveaway lagi sama kalian. Giveawaynya apa? Itu tonton dulu sampai habis ya. Oke, okay, stay tune. Yo, nah seperti yang barusan gue bilang ya Kali ini di video kali ini gue bikin Abel-Abel versus yang original tentunya ya Dari brand yang udah terkenal dan banyak penggemarnya Langsung aja Nah dari box ini kalian pasti udah tahu kan isinya Brand apa Tapi modelnya apa langsung aja gue buka ya yang ini kira-kira yang abal-abal atau yang asli? Kalian udah tau gak pasti? Udah jago boxnya kayak gini aja, pasti udah tahu kan? Sayang, padahal ini boxnya keren loh. Personally, gue bilang ini boxnya keren loh. Hmm, solid wood. Biasanya buat jam kali <laughs> langsung gue buka, ada. Nah dari sini kalian udah tahu belum? Ini kan modelnya. Oke, okay, gue bahas dulu ya. Ini modelnya adalah jam diver Seiko Turtle, tapi bukan Seiko ya, but fakeo because this is fake atau palsu, ya. Dan yang kalian tahu kan biasanya kalau King Turtle yang asli nah ini KW dari King Turtle ya kalau aku bilang karena model dialnya yang tapestry atau waffle. tapi kalian yang udah tahu atau mungkin yang udah punya King Turtle udah pasti tahu speknya apa bezelnya seperti apa langsung aja aku bahas ya untuk keseluruhan case sama braceletnya ya stainless steel tapi warnanya kusem udah gitu aja Nggak menarik sama sekali backcase nya Ukirannya males banget Tau gak sih Yang biasanya logo tsunami-nya itu sampai timbul segala macem nih kayaknya cuman tipis-tipis sih gitu Dan warna stainless steel-nya juga nggak jernih Agak-agak kusam deh Tapi boleh sih Dia modelnya kalau dilihat dari beratnya sih Udah oke okay. Screw lock juga tapi gue gak jamin ya water resistnya ya dan movementnya juga udah hack cuy nah. tapi dialnya juga beda ya dialnya sini lebih kelihatan kayak plastiki gitu sih kalau dilihat dari tekstur sama colornya modelnya kayak plastiki terus untuk di dot markernya juga terlalu white dan bezelnya ini insert bezelnya kalau King Turtle yang kita tahu itu udah dari keramik dia kayaknya masih plating aluminium biasa sih tapi untuk model rotating bezelnya cutting agresifnya sih udah boleh cuman tetap sih nggak gitu rapi terus untuk di day date sendiri day date-nya kanji sama English ya. untuk fitur manual windingnya juga udah ada tapi gue belum sempat bongkar sih di dalam ini movementnya apa nah ini kira-kira yang KW seperti ini ya serupa tapi nggak sama kelihatan banget bedanya karena yang dia mau tiru adalah king turtle dan king turtle itu punya spesifikasi yang walaupun ada peningkatan sedikit dari turtle yang reguler tapi beda Nah sekarang kita buka yang ini mm, box ini kelihatannya nggak menarik sih Plastik Tapi ya ini salah satu ciri khas aslinya Seiko ya Ini box bukan dari kita tapi emang dari mereka ya Langsung open Haha <tik> <tik> <tik> ini dia yang asli The Real King Turtle Nah kalian langsung aja ya Lihat sendiri saksikan sendiri perbedaannya yang asli insert bezelnya keramik kelihatan banget, kan? Shiny -nya. kacanya, sapphire dengan anti reflektif coating, dan dia ada cyclopnya. Yang di sini nggak ada, dia punya cyclop di sini. Dan untuk dialnya, warnanya lebih matte dan lebih pekat. Untuk grafir seko nya juga lebih sedikit shiny, ya. Terus dot markernya sendiri kalian pasti udah tahu putihnya nggak terlalu putih ya dan dia agak timbul karena dia uh, luminya terang. Terus untuk di handsnya sendiri juga beda ya. Ini kelihatan lebih white yang ini enggak. Kalau movementnya kalian pasti udah tahu ya yang punya Turtle ini movementnya 4R36 dengan fitur hack and winding juga. Dan untuk hands-nya di sini warnanya putih silver ya. Untuk second hands-nya kalau di sini warnanya agak sedikit tembaga ya, agak kuning. Nah, ini bedanya. Terus untuk di rotating bezelnya, Nah, ini cutting-nya tadi yang gue bilang kotaknya ini jauh lebih gede yang di atas walaupunnya agresif model cuttingnya kalau yang ini lebih kecil-kecil nah ini bedanya ya rotating bezelnya sini lebih kotak-kotak tapi lebih rapih kalau di sini lebih timbul kayak spiky-spiky gitu dan lebih kecil nya overall hampir sama tapi warna stainless steelnya seperti yang gue sebut tadi yang ini sedikit lebih kosem kalau ini walaupun brush dia nggak dekil warnanya dan untuk di bracelet-nya juga dia brush, tapi rapih. Dan masih ada shiny Kalau yang ini enggak. Untuk di backcase-nya juga sama. Backcase-nya ini ada stiker biru, udah khas dari Seiko-nya ya. Ya, ini kadang mereka kasih, ada mereka enggak. Tapi di sini grafir um, ombaknya atau grafir wavy nya di disini lebih jelas dan enggak pelit dan lebih rapih. So ini dia bedanya ya the feiko king turtle sama seiko king turtle. Jadi kalian jangan tergiur dengan barang palsu ya. Mungkin nih kelihatannya murah tapi apa yang didapat nggak sesuai sih. Gitu. Perbedaan harganya juga lumayan kalau di ini yang Seiko around 5 jutaan kalau feiko ini cuman sekitar sejutaan sekian lah udah sampai alamat aku sih gak saranin kalian buat beli KW ya lagi-lagi kecuali emang buat konten edukasi atau mungkin kalian mau utak-utik penasaran apa sih yang ada di dalamnya jam KW ini so it's okay jadi aku harap dari uh, battle asli versus KW Seiko versus Veiko ini kalian bisa jadi lebih tahu ya perbedaannya walaupun mirip-mirip atau mungkin orang bilang super or something ya fakeo is fakeo and seiko fake is seiko gitu aja nah gimana tadi yang udah gue bahas abal-abal versus asli kira-kira seru nggak? ya seru aja deh nah sekarang sebelum gue close saatnya ya gue kasih tahu yang udah sempat gue kasih spoiler di depan tadi ya give away buat kalian kali ini eh, kalau kemarin-kemarin gue udah kasih apa ya kalau ya udah sempat kasih Spinnaker ya paling banyak terus sempat gue kasih dukshot ya kan pernah gue kasih G-Shock juga hmm, kali ini Mode gue gue pengen ngasih lo jisok lagi suka kan nah gue kasih bocoran ya g ini adalah tipe Madman G9001 VDR Nah buat kalian yang emang udah suka sama model ini Langsung aja ya stay tune Jangan sampai ketinggalan Daripada beli kalau kalian beruntung dapat giveaway kan lumayan Ya nggak tinggal nulisin alamat doang Persyaratannya buat yang udah sering ikut pasti udah tahu ya Yang penting kalian adalah subscriber sejati Yang belum subscribe langsung aja klik tombol tombol subscribe-nya klik like terus komen lupain tombol dislike anggap aja nggak ada tuh tombol dislike ya terus nyalain loncengnya tapi untuk giveaway kali ini gue pengen kasih pertanyaan buat kalian kira-kira setiap hari apa di channel ini gue selalu ngadain giveaway nah yang kalian Mantengin terus, ngikutin giveaway terus, pasti kalian tahu dong di setiap hari apa di channel ini gue selalu kasih kalian giveaway ya. Gue tunggu jawabannya sampai tanggal... Tanggal berapa ya enaknya ya? 22 Maret ya. Gue tunggu jawabannya sampai tanggal 22 Maret dan pengumumannya... Akan gue kasih Gue usahain paling lambat tanggal 23 Maret ya Oh ya buat yang komen Jangan lupa kasih Nama akun IG kalian ya Kalau yang belum punya kalian boleh bikin sekarang Karena nanti pemenangnya akan kita DM juga Ya melalui IG Jadi di, me, Jangan lupa sambil komen Sambil kasih akun IG kalian So gitu dulu ya, semoga beruntung kalian yang belum pernah dapet atau yang belum dapat semoga beruntung di giveaway kali ini. Sekian dulu, see you on the next video. Jangan, bye.